Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sore ini saya berada di dusun 1 Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Saya berada di sebuah pembangunan yang nampaknya menurut saya dalam penglihatan saya ini adalah sebuah dermaga nah di so sore ini saya kebetulan bertemu dengan seorang warga Bahodopi Pak, selamat Muhammad, sore Pak. Muhammad Rasid, Muhammad Rasid oh Muhammad Rasid, SE. Muhammad Rasid Ali, SE. Muhammad Rasid Ali, SE. Nama bapak ya. ya? Pak, boleh tahu nih Pak? Ini pembangun, ini pelabuhan apa ini Pak? jt ini ya? Iya, iya, iya. Betul, betul. Ini pembangunan dermaga jt, JT 2 dua. Nah, miliknya siapa? Bagaimana dia punya eh, dampak bagi masyarakat? Menguntungkan atau seperti apa yang Artinya bapak rasakan? Yang dirasakan oleh masyarakat dampak debu. Debu Ya, pemukiman mereka diselimuti oleh Debu Debu di musim kemarau nah, ya kalau, kalau mau... mengalami penyakit berkebisingan Pak, kita ini sekarang berada di mana ini Pak? Ini nampaknya seperti kawasan hutan tadinya ya Oh iya, ini hutan konservasi Konservasi Konservasi yang dilakukan oleh perusahaan PT. IMIP Oh, maksudnya Bapak ini, ini adalah kawasan konsesi, konsesi eh, lahan konsesi PT IMIP yang tadinya adalah kawas, eh, kawasan hutan konservasi ya pak? Iya iya, iya betul betul. Ini masyarakat pernah berkebun di sini dulu? Hmm, ya. bu, oleh kalau tani hutan atau masyarakat umum? Eh, masyarakat umum Pak. bisa di sini? Desa dusun satu desa Labota. Nah kalau saya boleh tahu ini Pak di yang Bapak dengar ini yang di sebelah sana itu? Ini kan banyak alat-alat berat, alat, alat pekerja itu uh, Apa yang di, akan dikerjakan Menurut yang cerita yang Bapak dengar ya uh, Ini melakukan membuat jalan hauling Sudah berkaitan dengan hak-hak masyarakat Jalan hauling masyarakat. Jangan dulu, jalan dulu. hauling itu apa? Eh, Untuk pengangkut timbunan Timbunannya? Iya. Oh akan melintas di sini ya Melintas di sini oh. Tapi yang diperlakukan jalanan ini adalah Tanah warga Tanah warga ini ya Iya Ini kira-kira dari pemukiman ini kan dekat sekali uh, Iya pak Ini ini masih Ini hak masyarakat ini Tanah warga ini Ini sampai ini Masjid-masjid sudah tertimbun ini, ini perumahan warga ini juga sudah tertimbun separuh pak hmm, Bagaimana Kak, ketika musim hujan Ketika musim hujan ini pak Banjir lumpur Banjir lumpur Memasuki pemukiman warga Oh iya iya ada, Mungkin ada video-videonya Karena saat ini kan tidak hujan Oh ada ada, nah, ada bisa pener, bisa mendapat diberikan ke saya oh iya iya iya pak bisa ya bisa bisa bisa dan ini kali untuk kepentingan umum yang mana, ini mana sudah ya? ditimbun oleh perusahaan pt imit ya kali di sebelah mana itu ini ini kali ini yang sementara dikerjain yang punya terpal ini mata kali ini yang mana ini oh yang terpal ya, sana Iya, sudah ditimbun ini kemarin jadi Oke. masyarakat dapat peroleh sumber air dari mana pak hilangan sumber air terkecuali Buat sumur bor Baru bisa Ada tidak bantuan dari PT IMIP Bagi masyarakat untuk Membuat eh, Apa namanya Sumur bor Tidak ada sama sekali Tidak ada sama sekali ya Setahu saya Setiap kegiatan itu Yang berkaitan dengan lingkungan Selalu harus punya izin izin amdal yang namanya Sepertinya ya Pak ya? Iya iya Oh itu sama sekali tidak ada Pak Nah ini kegiatannya sendiri ini Pembangunan Pembangunan pembangunan ini PTJT eh, itu kapan dimulai? Sejak dari bulan 3 Bulan 3 Maret di. Eh, iya. Kalau membicarakan sosialisasi berkaitan dengan ini pernah dilakukan tidak? Tidak pernah dilakukan. Memanggil masyarakat oleh yang mungkin difasilitasi oleh pemerintah daerah entah itu camat entah itu bupati pernah dilakukan tidak Pak? Tidak pernah dilakukan hanya masyarakat sendiri yang mengajukan RDP di di kantor DPR Kabupaten Merwali Bulan berapa itu, Pak? Dan tahun berapa? Ya, itu saya belum tahu persis juga tanggalnya belum. dan bulannya, tetapi ada semua itu di RDP. Belum Sudah. tahu atau tidak ingat? Tidak ingat. Tidak ingat ya. Eh, dia dilakukan untuk undangan itu sebelum atau sesudah? Sesudah sesudah kegiatan Setelah sementara kegiatan berlangsung sudah tiga bulan berlangsung kegiatan kegiatannya itu ya salah satunya adalah mengambil timbunan mengambil timbunan untuk ke... reklamasi Rek melakukan dan bagi kepentingan reklamasi pantai ya, ya, ya, ya. ibu ini siapa ini ya. ibu ini pemilik tanah yang diganggu oleh perusahaan PT imit oh begini pak ini kan ini badan jalan ini memang sengaja di kerja PT. IMIP untuk menjadi jalan holing tetapi sebetulnya jalanan ini ini adalah milik Ibu Suryani oh lahan ini ibu, kanan ini. Kanan ini. Iya. ibu ibu punya Ibu dulu punya lahan ini Ibu manfaatkan sebagai apa? Sebagai... tanah perumahan tanah perumahan Ibu iya. ada dulu bangunan di sini? tidak ada tanah, hanya tanah kosong tapi tanah... bahagian dari perumahan Ibu iya, iya. yang mana Ibu punya perumahan? oh dekat sekali ya Oh, ini ini mampir dikatakan ini tidak ada batas, tidak ada jarak ya. ini ya jadi ibu sekarang masih tetap tinggal di sini ini apa ini nah, ini sengaja ini kali pak, mau dibelokkan ini kali ini sepertinya untuk kali dibelokkan ini, ke sana iya, iya, mau ya dibelokkan ini kali, hingganya dibuatkan itu bendungan mau dibelokkan ke sini Tetapi ini sudah terganggu tanah masyarakat ini nanti diarahkan ke kan kali ya lah. di diarahkan ke dermaga. Dermaga? Oh, iya. Lah, untuk masyarakat nanti mana? Hei. Nggak ada, Pak. Artinya kan sebenarnya kan hanya duga-dugaan karena belum belum ada pembicaraan yang secara teknis ya dengan yeah, antara iya. PT dengan ada, masyarakat. Ada, jadi, dugaan-dugaan itu iya. bisa saja terjadi tapi kan duga-dugaan nanti eh, seperti apa nanti akhir dari pembangunan ini kan perlu ada Pak boleh tahu ya, Pak. Bisa diingat tidak, Pak ya? Setiap eh, setiap kegiatan pembangunan apapun pembangunan itu setahu saya selalu disertai dengan sebuah dokumen yang bernama AMDAL. Nah, dalam proses penyusunannya terkadang itu masyarakat itu dilibatkan di di, di, di, dilibatkan di dalamnya paling tidak sosialisasi. Nah, pernah tidak eh, seingat singkat baik Pak Pak Abdul Rashid, pernah tidak eh, masyarakat diundang difasilitasi pertemuannya diundang oleh aparat pemerintah paling tidak kecamatan lah untuk membicarakan soal itu uh, diundang pak diundang untuk belum berapa itu pak uh, September September bu uh, tahun tahun 2019 pak September satu -20 2020 2020 ribu dua puluh dua ribu dua ada undangan pernah ada undangan dari PT IMIP yang difasilitasi oleh pemerintah kecamatan Bahaudovi pada bulan September 2020 20. Untuk membicarakan apa itu Pak? Rancangan. Membicarakan tentang persoalan eh, Amdal Amdal ya? Iya eh, Amdal Temat Oh mungkin itu. kerangka Amdal? Kerangka Amdal kerang, Kerangka Amdal Pak Kerangka Amdal ya? Iya eh, Nah, nah sementara kalau kegiatannya sendiri di bulan berapa? Dari Januari Pak Januari 2000... 2020 2020 Oh seingat Bapak? Iya eh, ya. Oh jadi begini Saya coba si persingkat bahwa kegiatan ini sudah dimulai Pada 2020 Kegiatan pembangunan pelabuhan itu Yang disana itu ya Pelabuhan PTGT 2000, eh, Januari 2020 Namun Amdalnya Baru di kerangka Kerangka Amdal kerangka, kerangka acuan Amdal dibu di di di Dibuat pada bulan September, September unda Undangan September. untuk Undang, itu undanganya. ya uh, September 2020 sepertinya nampak ada bosco masyarakat yang merasa terdirinya terdampak oleh aktivitas pembangunan PT eh, bermaga PT Mili imIP saat ini mereka setengah duduk tentu dengan satu harapan dengan dengan kecemasan yang sama setiap hari menjelang hujan jangan lagi ada banjir banjir eh uh, lumpur banjir lumpur ya lumpur. Ini, ini lumpur. Ini, ini lumpur. Punya... ibu ini, pak. Ini. ibu yang para, ya. alami penderitaan dalam bentuk apa ini ibu lumpur lumpur lumpur ya, lumpur. Penuh lumpur di kios oh. saya di kios kios, kios. Tempat dagangan gitu ya? Ya, warung-warung tempat dagangan ya. anu, kelontong. Jadi, nah, sudah kajukan sama Humas. Humas. Humas siapa? Humas. Humas PT Imim. Iya. Apa tanggapannya? Sampai kapan baru memada? Sudah kurang. Eh, sudah Masuk 6 bulan. Anak 6 bulan. Sudah 6 bulan sejak dunia. kejadian Masuk ini. Masuk nah, pemerintah sendiri apa tindakannya? Tidak ada, karena yang eh, berkas yang saya kasih pemerintah eh, eh, apa? Kepala, desa. kepala desa Dia sudah ajukan ke sana makanya kepala desa ya. Ada tidak bukti tanda ada, terima? Ada, dia ada, turun, tidak. Tidak turun humas Sudah sampai, turun humas Cuma pembersihannya saja Satu juta saya minta, lima ratus dia minta. Oh ada ganti gitu Tapi tidak, belum ada Oh belum dikasih? Belum. yang Satu juta yang ibu minta? Ya. 500 ratus yang dia mau bayar. Nah, tapi sampai sekarang? Tidak ada, tidak oh. ada. Nah, kira-kira kerugian ibu Karena akibat? Tidak mau juga terima lima itu. Tidak usah dikasih uang 500 Bersihkan saja saya punya kios. Itu, cih, permintaanku bersihkan. Tidak ya. usah kasih lima mengal... ratus itu. Sejak mengalami kerugian itu, ibu kerja apa sekarang? Masih tetap berjualan di kios itu? Tidak pernah. Dia bisa menjual, tidak layak bisa kita lihat di situ, pas di eh, samping anu itu, pas tepatnya di jembatan layang, jembatan layang ya, iya. bukan yang desa ada jalan -jalan ini ada jalan-jalan ini, yang kios biru itu, iya ya, ini kan ada rencana jalan di sebelah sana, ya ada jalan rencana jalan di samping kawasan hutan konservasi. Bukannya ya, jalannya? Sudah tembusannya itu. Tembusannya, tembus ya Oh, tembus ke sana ya, jalan itu ya. Sampai ke sana itu. Pak Abdul Rashid, apa harapannya? Harapan kami kepada pemerintah pusat untuk mencari solusi, memberikan harapan-harapan kepada kami. Bagaimana dengan pemerintah daerah? Pemerintah daerah kami tidak bisa... Harapkan. Terima kasih Pak, Pak Abdul Rashid. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya, ya Pak ya. Oh, Boleh. Iya, iya Pak. Iya, Pak.